Hai Adik-adik, selamat pagi. Sekarang Kakak mau mengajak kalian untuk bersaat teduh. Nah, bacaan kita pada hari ini terambil dari Nehemia 3 ayat 28 sampai 30. Nah, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena penyertaanmu kami boleh bangun pada pagi hari ini. Untuk kami boleh bersatu teduh kiranya Bapak Firman akan kami baca ini boleh mengerti dan kami boleh menerapkan dalam kehidupan kami. Kami serahkan saat teduh ini ke dalam tanpa pengasihanmu. dalam nama Tuhan Yesus sambil telah berdoa dan mengucap syukur Amin. Nehemia 3 ayat 28 sampai 30 yang berbunyi mulai dari pintu gerbang kuda para imam mengadakan perbaikan masing-masing di depan rumahnya di samping mereka Zadok bin Imer mengadakan perbaikan di depan rumahnya di sampingnya Semaya bin Sekanya penjaga pintu gerbang timur. Di sampingnya, Hananya bin Salemnya, dan Hanun, anak zalaf yang keenam, memperbaiki bagian yang berikut. Di samping mereka, Mesulam bin Berekia mengadakan perbaikan di depan biliknya." Nah adik-adik, judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu digerakkan oleh cita-cita. Sobat Teruna, apakah masih ingat cita-cita dari masa sekolah dasar dulu? Ada orang yang ketika remaja mengubah cita-citanya sesuai dengan bidang yang diminati. Ada pula yang tidak berubah, maksudnya tetap pada cita-citanya semula. Apakah ini sesuatu yang salah? Tentu tidak, kadik adik Yang penting kita mempersiapkan diri dengan serius dan tidak hidup sembarangan. Nehemia dalam memimpin umat Yahudi memiliki tujuan yang didapatnya dari Allah. Dalam menjalani tujuannya, Nehemia terlebih dahulu melakukan penelitian mengenai tembok yang akan dibangun kembali. Hal ini ia lakukan agar seluruh pembangunan, dapat dilaksanakan dengan baik. Dan tidak ada yang terlewatkan. Nehemia melakukan perencanaan yang tepat. Ia juga melaksanakan dengan cara yang tepat. Ia pun memikirkan langkah atau tindakan yang tepat. Selain itu, ada kontrol yang baik yang dilakukan oleh Nehemia dan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kaum imam, tukang emas, serta para pedagang yang semuanya juga turut serta bekerja tanpa kenal lelah adik-adik. Hasilnya, sungguh luar biasa pembangunan tembok Yerusalem dapat diselesaikan sampai melitasi depan rumah maupun samping milik mereka Sobat teruna adalah hal penting bagi kita untuk memiliki tujuan maupun cita-cita di dalam hidup ini apa yang ingin digapai di dalam hidup ini bagi Sobat Runa semua, bagaimana cara menggapai cita-cita Sobat teruna? peribahasa mengatakan gantunglah cita-citamu setinggi langit Artinya, kita harus memiliki cita-cita yang tinggi adik-adik. Kemudian, berusahalah dengan giat untuk mencapai cita-cita itu. Dengan demikian, setiap waktu yang kita jalani tidak berjalan tanpa arah dan terbuang sia-sia. Kita mengatur kegiatan setiap hari untuk meraih cita-cita kita. Jangan lupa, sertakan Allah dalam setiap langkah kehidupan kita. Percayalah, Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita semua. Untuk menutup saat teduh kita pada pagi hari ini, Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Bapak atas firmanmu pada pagi hari ini. Firman mengajarkan kami untuk boleh terus memiliki cita-cita yang tinggi, dan kami harus selalu melibatkan Tuhan dalam menggapainya ya Bapak. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami, Tuhan boleh berkati dalam menjalani hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani hari ini adik-adik, jaga kesehatan selalu ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!